Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang aplikasi desktop menggunakan Cgres atau Csab. Nah, di sini saya meng, saya akan membuat tutorial penjumlahan atau kalkulator sederhana. Ya, ini untuk pemrograman dasar Cgres. Oke. Langsung saja di sini saya sudah buka aplikasinya. Di sini saya akan membuat e, nilainya. Oke, e, kita tarik di sini label satu. E, label satu ini kita kasih ini propertinya di samping sini ya. Jadi label satu teksnya. Uh, untuk txt kita kasih nilai satu, kemudian kita copy kita kasih nilai klik kanan properties bisa nilai 2 oke okay. uh, di atas ini kita buat Tag nya program kalkulator sederhana oke okay, tertarik di sini oh, oh ya hurufnya ini baik besar ya biar bagus program kalkulator sederhana nah seperti ini teman-teman bisa rubah mungkin color mungkin fontnya, ya bisa rubah sesuai dengan keinginan teman-teman Oke eh langsung saja di sini kita kasih ini nam tadi label ya setelah e, label kita akan memasukkan textbox nya nah ini textbox nya Nah untuk penamaan variabelnya textbox ini kita kasih nama di sini biasanya ada nim. Nah untuk textbox nya yang pertama txt nilai 1 Hai kecil semua ya biar enak n1 kemudian yang kedua ini kita kasih txt nilai 2 Oke okay. kemudian kita akan tambahkan button di sini eh uh, button kita cari button di sini nah button ini kita copy ya ini uh, kita kasih namanya BTN BTN tambah Oke, okay, di BTN tambah ini di text-nya ini kita kasih tanda plus saja. Nah, seperti ini. Oke. Okay. kemudian taruh di sini. Kemudian yang kedua, nah, ini kita harusnya copy yang ini aja ya, biar sama ya. Nah, yang kedua kita kasih di sini namenya diganti btn kurang kurang dan tandanya diganti minus Oke okay. untuk selanjutnya kita copy lagi di sini kasih namanya eh, tandanya di sini kali nah untuk namanya di sini BTN kali kemudian selanjutnya di sini kita kasih bagi bagi di sini sama BTN bagi kemudian eh, di sini pakai tanda bagi ya oke okay. oke okay, di sini kita sudah membuat ini tinggal ini di copy di bawahnya kita kasih keterangan. Di sini namanya TXT hasil. Kemudian jangan lupa juga ini kontrol V taruh sini. Ganti juga TXT. E, ini bukan label ini ya. Ini nggak perlu kasih name-nya. Nggak sering kasih nggak masalah. Kecuali kita mau nanti ganti value-nya nilainya ya. Oke. Okay txt di sini diganti hasil hasil dari penjumlahan hasil dari pengurangan perkalian dan pembagian Oke kita running dulu Apakah ada yang error dari sini Oke ini agak lama ya uh, buildnya kita tunggu Oke, okay. eh, di sini tidak ada yang error ya. Tidak ada yang error, kita akan eh, jika dua ditambah dua, sini hasilnya 4 Misalkan dikurang ya, hasilnya nol. Oke, okay. eh, langsung saja di sini, eh, langsung saja ya. Eh, kita ke button tambah, kita ke button tambah terlebih dahulu. Caranya klik, uh, klik kanan, V kode atau double klik V kode kita paste di sini kodenya atau ini kode yang sudah saya buat atau teman-teman uh, buat sendiri ya uh, nilai misalkan N1, N1, uh, N1 kemudian di atasnya variabelnya ini kalau ini kalau apa namanya integer Nilai bilangan bulat ya. N2 hasilnya di sini hasil. Kemudian N1 di sini dikasih aja. N2 dengan convert to in ya. Karena ini ini kita convert ini akan mengconvert menjadi integer ya dari txt ini. Txt N1 ini kita ngambil dari sini. Txt N2 ambil dari sini. Kemudian nanti hasilnya ini txt, txt hasil oke. Okay. Nah, ini saya jelaskan dulu. N1 kita inisialisasi variabel dulu, di convert dulu. Eh, yang dari desainnya tadi, form desainnya di convert menjadi integer, kemudian baru bisa eh, dijumlahkan. Jadi yang dijumlahkan. Variable yang sudah kita buat, variable ini integer. Oke, okay. setelah kita buat variable, udah jadi. Kita jumlahkan di sini, kita panggil, panggil void x hasil ini dari form hasil ini. Kemudian, eee, kita akan convert eee, c ini eee, hasil dari sini, ya hasilnya ini hasil itu udah kita buat integer ya jadi kita harus convert ke string jadi di convert untuk menampilkan ke desain ini di dalam sini ini string jadi harus di convert ke string setelah itu control s coba kita running untuk kita jumlahkan terlebih dahulu e, misalkan dua ditambah tiga. nah hasilnya tidak keluar kenapa ini ada yang salah eh ada yang salah, kita coba lagi, misalkan tiga ditambah tiga, tambah, kok oh, nggak benar, ada yang salah berarti. Coba klik dua kali, oke, kita sisinya salah tadi ya, kita di label, di label e, ininya, klik kanan kode ya, harusnya ini, e, mohon maaf tadi klik dua kali, double klik biar di button opsi ini ya. Jadi ketika diklik nanti akan memanggil ini. Nah, untuk di sini kita buat misalkan eh, kita kosongkan dulu txt hasil hasil .txt ya. Eh, gini. burung masih salah nih untuk clear nya kita menggunakan jadi nanti kita akan eh uh, ini ya coba coba dulu ya nanti kalau udah jadi kita tambahin lagi oke misalkan dua ditambah dua, nah sama dengan empat, ini ya. dua ditambah cuman tiga ditambah dua sama dengan lima. Oke, okay, udah bener. E, sekarang yang e, pem, pengurangan dan pembagian, kalau udah jadi satu, ini di copy saja, di tinggal kita ganti aja nanti klik dua kali. Nah ini di sini tinggal ganti aja, kemudian ctrl S. Kita balik ke sini, klik dua kali. Di sini, eh diganti kali ya. Kali itu pakai tanda bintang. Ctrl S, setelah itu kita masuk ke sini. Kita paste, ini dibagi. Oke, okay. eh setelah itu kita running. Coba program sederhana kita. Kita running. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Misalkan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Misalkan 4 dikali 2 sama dengan 8. Misalkan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya benar ya. E, itu tutorial dasar permograman Sikres. Mungkin e, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.